Nah ini kalau terang akan sekedek engkang bener-bener tafsir gitu. Merekini udah, wah firoq ilaini. Kalau nyuwun diperhatiakan nih ya, terus niki sing nate-nate ngaji ini, malah niki ini titik tekan nih. Dawuh yal takiani, teng daun apo firoq il aini eng dalam sawangane nih, sawangan engunuh sini nih. Jadi awang nikan marojal bahro ini, nobo yal. Takian, dua mata air itu dipertemukan, itu banyak muara sungai-sungai-sungai itu bermuara tengah laut. sekali kapuwa, sekali pundi-pundi, sawangane, bermuara teng laut. Yang takian, sawangannya ketemu, tapi itu semua hanya firo'il apa? Nah, ini dalam pandangan mata. Kulonate banyak ngaji, tenggini kitab-kitab karangan -kitab Imam karangani Imam Memrosi itu lama tafsir besar, ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa, ketika ya. Quran itu wahyu dia mesti beneri. tapi piawai Quran itu bahasa, ini kerumahakan ya. jadi Quran piawai nobah bahasa nih. jadi mungkin sampean tidak kaget, mungkin sampean tidak kaget, Umi sampean nikan mokong, orang wati paham lain iman nobah mokong. tapi nggak anak putune sampean kok ini janggal dengan anak, generasi ini kalau generasi tidak jawab, dijawab anak putih ini generasi iman dengan koran <laughs> iman dan raturan, jadi tidak diilmiah contohnya yang mengatakan ketika banyak ilmuwan ilmuwan itu bisa dari orang islam pia, mbak, dari orang barat baik itu sekuler, orientalis, kristen, katolik, macam-macam ketika banyak ilmuwan tuh penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama itu kan menimbulkan keguncangan keguncangan tidak ada iman yang misalnya yang terkenal mungkin jenis sering piring nabi yang tidak bulan itu langit ketiga tidak nah, sering ingin langit beberapa, tidak terus terakhir langit Terakhiru sing digoninya Jibril, oke? Okay. Terus ketika wantan berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan, roto-roto Kiai Deso dulu gak percaya. Hmm, Nabi Muhammad sing Nabi, no nak muga nigo bulan tak tak pamit bi Jibril, ramas di dibuka no, dibuka no entah ini diintegrasi. Seiki Sopo Muhammad Muhammad bi Sopo Jibril dibuka no itu satu contoh. Eh, kalau deh dahulu ngaji kalian santri-santri, kalau terang aja. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafadznya itu luhot, itu terus diimani nganggu karpe dewi. jadi di masalah utama. ya bahasa itu diimani, menurut karpe dewi. Orang menurut karpe ilmiah. Jodohnya gampangan. Samaan bayang no langit tuh apa? Langit itu tuh satu wilayah, satu area yang digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana? Bayang nolang itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan yang langit ketiga, kok terima sodok bulan terus sampai nafar percaya. Gue dianggap masuk wilayah, sengis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah Luhut. terus Imam Rozim menjawab sama itu istilah luwut. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sama nuseng natekaji, nuseng nubak pesawat. Nanti, pesawat, sing jarak-jarak jauh. Sama nuseng nubak pesawat, nuseng jarak-jarak jauh. Sama nuseng nubak pesawat, pesawat, nuseng nubak pesawat, nuseng nubak pesawat, nuseng nubak pesawat, nuseng Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan, Allah tabah, alam taroke fadroba wau humasalang kalimatan kasajaroten apa toyibatin asluha sabitun fil ardi wafar uhan nabo wa fis sama. Okay? Asluha sabitun nabo fil ardi wafar uhan nabo wa fis sama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 Bersama, ketika sajaroten cerewatin apa asluha batin fil hafaz betul feel ardi wafer uhan apa bersama-sama memberiku masuk arti ini loh mung anget sing enggak terjangkau. Pengart ini loh kau yowet sing akari menghujam ling bumi wafer uhan apa bersama dahan-dahan itu coba fis bersama. Sebab itu istilah sama Tenggene Quran itu menunjuk Satu arti yang tidak bumi Nak Nah, delok sama Tenggmunjid, tengkamus-kamus Mutlakul uluwi Sesuatu yang atas Itu sama Faham? Gak? Sebab itu ketika ditemukan Nah, ini kalau cerita astronomi nah Ini iman itu dibaringin Bikin ilmu coro nah, cara ilmu falak Cara ilmu astronomi Bumi itu kan berputar ketika kita di atas kita ngalami siang ketika kita di bawah kita ngalami ma malam orang kok sering ngangin ambil di bumi karena sering ngangin ambles neng bumi logikanya kan buatan masuk akal kalau sering ngangin lebih gede masih iso ketelan barang yang lebih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta ida bala wa maghribah samsi wajah taha tahrubu fi aynin Hamil hati, nak wiswayai sore, gain delok seringnya gak sawangan aja surup neng mata air, gue anggur sore sampean delok neng gunung, ya nak sore sampean teng gunung sampean delok seringnya gak sawangan ya habis tengah, tengah wajah dah tak huruf fi ainin, hamil lah itu jalan keluarnya apa ya kayak Imam Sujiti nih fi roh jil ain nih sawangan nih, oh, jadi biaya korban itu pakai lugu gak deh, balik neng istilah. Sawangane, jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu tak mesti nih, sawangane, Ya podo, Kaya air tawar ambek air asin, sawangane ketemu, Nyatanya keudeg keudek-udek, uong ke sungai mengalir ke laut, tapi sawangane, Allah tetap bikin karakter masing-masing, dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Cara ahli kimia sadar betul, cara ahli kimia benda, cara ahli fisika faham betul, benda gua adu okey apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Kau kapan kau gini masing-masing. Berarti ketemu sama aneh toh hakikatnya tidak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenisnya virial. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori virial ini. Dia ini kusalang nanti, jadi masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, guys. Beberapa kejanggalan, dohirin, nas agama. kutu faham banyak sekarang misalnya kayak menusulku ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu, guys. USG macam-macam, mak sakit ngerti janin nih, ulah anak nong Di saya kiai kuno ada lima perkara, sing roh kobo tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing neng jiro kandungan wong witok, ulah anak sing roh oboh, tok. kiai kuno ngotot. Tapi saat ini wong paling berjauh urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi sakit dideteksi deteksi, wong falak, itu, ngerti, ki wong falak, ki musim ketiga, pergerakan angin sampe delokne prakarean cuaca kira-kira rata-rata bener. Nggih boten, musim angin, musim hujan, musim kering. Tapi yang tidak secara ilmiah gini niku wae, wong ngene kuwa. Setelah kita nentukan ora no lanang wedok ning gone kandhungan wedok manut sura sing roh wae tok, sing mari kliru sampe nentokno lanang wedok. Wong apa-apa dawuh wae, la mu mahfil Arham, hanya Allah yang tahu apa yang dirahim. Ma itu coronaku itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafat sing mub, mubham. Apa saja, ya kan bisa terkait nasib, ya bisa terkait kesehatan, kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyamba nentokno way al itu balik mulai-mulai agama rusak itu tadi sesuatu buat makna ini menurut karepem Dewi. Iwa tunggale awah dawah wa de batin filarti ilah alah wahino kok, terus gua kabes yang bumi Allah langgung rizki ini. Coro awah mulai ambekan yo ya rizki sampai nihhirup oksigen yo, ya. iwa akal-akalan ya sampai ngebengar rizki duit sehingga ketika kita rati duit terus janggal jari wabamidabatin fil arti ilaha alawirizkuh apa aku rati duit rati ber beras makna ini Quran menurut karpe Dewi, tapi semarin rusak tatanan bolak balik terus nuruti karpe Dewi kalau salah mau mau mau mau ini Pak Priti ini mau monggo mau ini ini nih jurum agen sangat ke, jadi ada masalah-masalah agama. Sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut KRPDW. Ini kau wow. misalnya wanton dawah, wamaminda batin filardi ilah hmm. ala wahiris kuha asal jenenge daba. Kau wow. eke makhluk urip mesti dijata rezeki masing-masing. Rizki ucara allah yang mulai ambekan udara kesehatan sampai gak dihantem tsunami gak dihantem gempa nih rezeki tapi nah, menuso di bayangan Dewi rezeki yaudah gue, beras kata, nak panen kah? Ada. Tapi nah, menuso pengetahuan yang menuso melalui jari pangeran, wah kanal ini selalu zaluman jauh lah, menuso ujung-ujungnya gue yaudah lembu bento, jadi jauh lah jahil jahilu mana nih bento, nak jauh banget bento, bento nih. Lah kok banten bento seperti? Ketika sampai menganggap. Rizki itu artinya duit aja pengiran menghilangnya no. duit aja, itu setruk, itu mati ya sumpah ya betul ketika saya menghilangkan no, Rizki itu berasa apa-apa terus saya kecelakaan atau duit penyakit-penyakit apa ya sebab itu Allah menghentikan masalah Rizki itu masalah potensi potensi kecelakaan makanya Allah menghentikan surat isra itu menurut semua yang no, nganggo teori teori potensi afa amin tum ayah sifamikum jani balbari awang eleno kau kok neng bumi rasa aman? Isawa itu juk-juk kau tsunami, isawa itu juk-juk kau gempa. Misalnya ke saya selamat, isawa kapan-kapan rasa selamat. sampe tegele surat esro itu diulang-ulang. Afa amin tum ayah sifamikum jani balbari ayur silaari kum kausfam menderekasi famluk di bulan bal ini. Kau kok ngerasa aman neng bumi? Isawa setiap saat kau kena angin liung, angin beritung. Woi juga juga kena macam-macam kena tsunami kena gempa. Nah teori ini yang singgat itu, nafsu saya syukur saja kita umpama anut Quran, gue kira gampang syukur, tapi gampang kebables. Nah, orang gampang kebablas. Nafsu orang nggak tahu gitu, numpak pesawat sayangannya rawan kecelakaan. Nada ngomong-ngomongin ngomong mas sayangannya selamat. Tapi lawang aja pas ngomong mas capek, kena tsunami sedihnya satu sahuludes. Gimana? Tapi nafsu saya kedeket, jauh dibintone wow. Sangane kecelakaan, anak Pak pesawat, anak Pak Adam Airu, sangane kecelakaan, nah orangnya, sangane selamat, lowong Aceh nengu Maha Kabeh, kena tsunami, enggak, yang Jogja nengu Maha Kabeh, kena gempa lima ngebu bab, bablas, ini jenis jahula, menurut saya wakil back to begitu juga menyangkut hal-hal yang lain, melain Allah ngelingno, yaitu galeri yang sedangnya era tsunami Aceh, sampean bayang nenguang mak nengu laut, gitu. Saya ingin entek teori kerem neng laut, neng aja neng darat ke beh, mati neng ke? Kerem memang nusaubintu, yang saking bintu neng jongkoneh sini kerem mengentahin neng lah, laut pengiran ngiling ngejari semua boleh tsunami ya kerem tapi neng darat gimana? Pengiran ngiling nggak boleh balik, kalau nate ngaji tengjubjang nonton, nusaubintu saking bintu neng mau nak ngomong ya karpe diwi, melani ketika Allah Nurono Inna yastakhi Ayah dri bama salam, maba udutan. Awalnya gak izin, nak sekedar entokno barang-barang cilik, koyok nyamuk. Tapi mau saking pintu deh, ngoten. Ambek macan udih, kesangane diterkam macan mesti mati nih. Ambek budak udih, kesangane diterkam budak warga mati. Padahal sedikan, roto-roto wong mati nggak kuman, barang sing cilik. Gimboten? KB ahli medis, ahli wang ngerti, nak wong ujaran. Wong sing mati dicer macan nih lain nabi adam sampai kiamat kena itu itu kok gue mati gue kuman, rak barang cilik, gue baten, tapi menu so waktu rak barang-barang gede, ono macan dombelah ayo, jadi so bos orang wong mati kopi pitik flu burung, loh, <laughs> betapa bodoh dia gara-gara macan budi so nyakar gue putih, tapi nyatane macan buatan mata ini, saya mata ini malah penyakit so, kopi teh terima flu flu burung. Lalu petapa doluman cewla jadi menusawuw ngomang-ngomong kli ra kli ru, nggak usah ngomong, nggak usah ngomong aneh, toh bluder bluder, nggak usah nanggih pati menusawuw wes dolim pintu, makana linsalu doluman apa cewla wes dolim apa pintu, <hesitation> menjenak situ ru tinggondan kli ra kli ngomong-ngomong cipule kli ra. Liratif, faham gak? Kita lagi sama ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ono singkai tane nobo virokil ini mau sawangan. Karena ilmu-ilmu menusoil mau sawangan ya orang nanti itu ilmu hakikat Sebab itu coro ilmu-ilmu tasabof terus ilmu dibagi teluwan dan syariat, wan tentor rekod Napa wan hakikat hakekat. Karena umbo nuruti syariat to uangmu mau sawangan itu. No sawangannya ada sholat, ada sujud jadi berarti ini ramai sujud berarti ini beruntak ene pengirahan yang artinya sujud kan wong tunduk kabeh di khairihi wasarihi sarihi minawa, jadi sujud tapi menggerundal-gerundal dari pangeran pengirahan ini uh, jadi sawangannya, karena itu sesuatu ilmu hakikat gak pernah boleh, mau ngelakon di syariah itu hakik ada hakikat bukan ada hakikat yang ngerti ini mau barang, mau amin sawangane tok. Sama nganai sodako, sebelumnya bergaya beunda-tunda. Tadi sampean angan gue ilmu hakikat kan ngerti ya, menu somo kaya udah akon. Tadi sampean sodako caranya ikhlas itu gampang. Lemon gampang. Coba sampean angan ilmu hakikat, ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah gue caranya ikhlas itu seng janggal. Lo nggak ikhlas sering ditangkrut tikus, ikhlas kok anget lo. Coba aku malah gampang ikhlas nih, bang. ikhlas nih, gampang ikhlas. Gue yang gak ikhlas angel, berarti ilmu untuk sari ato. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Bukan mungkin ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngateng, kuloniku gada duit sepuluh ribu, ya cek duit, cek ilmu, cek derajat, gada sepuluh ribu. Sampean kalau pa menurut pandangan syariat, karena duit itu hasil dagangannya jenengan, jawa jenengan, oleh tiang disuka no jenengan, wa jenengan. Gara-gara sampean wae emi lo, nak cek no ya, bet, nak. Sampean sudah kau yang rosok isong bisa ngun, ngundat lalu awalnya sampai melihat itu secara ilmu hakikat dua itu wakil Allah wakil Allah ya wakil Allah sampai kau titipan dikit ada uang ya ya, ya wakil Allah dulanan mau menikanku saya ini menikanku ini kan selesai kan mulai ada jari hikam klonus tak kenang jari hikam karena hikam itu uang raya klasik bintu-bintu uang Gua cara hikam logika gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nuna. Gua ilmu hakikat, gampang. Nyetan, redaksi nih. Kai fatat lubul aqro mimman huwa muhtihi ilaika. Utak kem lubuta kau di. Woh jalur opah beuwong sengakei hadiah, aku piye. Contohnya nyetan. Sampai tak kayak dua, satu juta. Pakai. kayak. Sampai tak kau dagang. Bareng tak kau dagang sukses berarti. Bareng berarti jawab ya panah neng aku. Kan lucu dong, ge, wong sing hadiah kok malah dijalui? opa. jari Hikam, wong Islam iku iman, iso solat sebab taufike Allah, iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. bareng bareng karo wong ngekek taufik kok dijaluki opa. Lha kok nuntut nuntut opah ambek wong sing ngekek. lucu ta lucu? Masuk akal ta masuk akal? jadi saja nih gampang supaya kita sholat ikhlas yakin ya Allah sholat Allah sebab kerasannya jeneng ini pun juga apa-apa yang ada di hadiah sholat pira-pira yang mereka nonton mereka itu adalah ujub Wah, aku bisa sholat bisa nah, sholat berapa suaranya ujub jadi balik kenapa kita ikhlas susah mereka awalnya ilmu tidak awalnya ilmu syariat. kalau mereka awalnya cara melihat ilmu hakikat ikhlas itu gampang jadi Pak Nih, macam gue nyari di sana, nih, gue di ekulasi jenengan bayar mulai pulang, jenengan sampe rasaan aja, nih. Teteh gue tuh di kok ilmu hakikat sih, ih, gampang. Pakai pulang, misalnya, mulang, ya Allah, jenengan ngedir gue ngalim, alim ngedir gue ulang, sakit mau Berarti jenengan maringi gue kulang, sakit iba, gak selesai kan? Lain anurut syariat, wah, guru, sahur, objek, sih, saya udinar. Terus gampang, gerbang, kan gue Muaji gak dihormati, nyangkali sidik, karo karu-karuan. Emang, eh, gara-gara pertama madang singagus syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfunaboh dinarong cari alalaiu, cari mulang sakurope, ditaripin don. Sebut dinar. Hamil. Tapi nak pertama ngagu ilmu hakikat, aku mulang di tekdir pengiran, di tekdir di kesempatan iba. Bah, kok nganti nuntut? Seragup pikiran, jadiin nuntut, jadiin ngundat-ngundat pun buat apa? kepikiran. Paham gak? Gitu. Tadi lagi dilatih cara ikhlas kelas UPI. Anut ilmu hakikat Ilmu yang awalnya, sanut ilmu apa? No Hakekat. Nggak gue ya pertama nggak gue cari. Ati kelas muak soe. Masih buka tuh. di ngrosso tidur gue. Ngerosong rakon di sholat. Ngerosong pulang. Tahu ulang tenanan. Cepure rapat singur. aku. Dia tersinggung tuh. Lo nak tersinggut yang ikhlas, bukan menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kue terlambat. Quran diulang kok kue guyon. Mergo standar Quran diulang kudu idza wajilat wa jilan. Qulubu ma ila tulliyas arihim ayatu Kan benton to buatan menyangkut pribadi tersinggung buatan tapi supaya Quran itu bener-bener zaddadhum napa iman. anak, -anak tersinggung wong syariat yo gak ngergani wong, gak ngergani wong sepuh. Nah, singki jadi gang gergani kia, hingga baru kemudian itu ke nergani wong tua malah nyeksa mati itu. Perdun, bang, perdun. Ayo, nah, teman-teman, aku ilmu hakikat selesai. Mau suara kepikiran, plus. Makanya, cara saya ngeralih ikan, saya ngeralih siang, eh, kelas ibu gampang. Saya marah ya, angel. Gue itu, aku ilmu syariat. Sehingga gue ngerasa ujub. Jadi, aku mau dua iki baku, ngalim ilmu mau medjid itu tambo akur ada medjid sehingga gak ada imam gerem gerem tenan karena awalnya awalnya gue ilmu hakikat ya allah jadinya kan rohman tenan negdir gula sakit ngamal jadi pengurus tamir negdir gula sakit jadi panitia tak nggak misalnya sih jadi imam wong dia kalau alhamdulillah gus di sini medjid ramai imamnya gula udah butuh butuh penting butuh gula nu ramai di medjid gulaon pengurus tamir maksudnya ngrame ini apa? Nah, tak main sampai akhir ngerame di masalah. Jadi <toseksi> masjid tetap gak rame masalah ya apa? Rame, kan ini berar.